Bukan baru sekali, kau bikin saya begini Kupu senyum manis, buat saya tergila-gila yang idola, pantap bola dan patola Biru tambah soda, sumpah kau bikin Bukan baru sekali ku bikin saya begini. Ketuan yang kasih rencana Apa boleh buat sahannya bisa terima Takdir dari fortuna traber pihak pada cinta Untuk apa dipaksa kalau hanya bikin hati tersiksa Mending sejauh-jauh cari cinta yang baik